Aduh, ya Allah, aduh, aduh, eh, santai, bisa cepat naik kok. Aduh, aduh, halo, halo, halo, ada penggandulan nih, gih. Mulai hidup, hidup, hidup, hidup, monyong. pasukan mancing mania mana Mas bro wah carinya mancing di pelengkung bobi jilin kangé, pantai alas Purwo. Saya lagi sore nengkin ngejgit kangé, kita di pantai pelengkung ini ya lokasi pantai pelengkung ini mau berangkat mancing itu sama Pak Aji ini Itu bawa joran sama Pak Aji itu naik perahu itu nah ini bersama teman-teman ini sang kaptennya Eh, hey, jalan. Ini sama Mister Yadek. Ini Mister Topo. Ini Mister Besar. Ini sang Kapten ini. Ini pelawangannya mulai mendekati pelawangan. Nah, semoga mendapat ikan nanti ya teman-teman Oke Mas Topo Oke ya, Oke Bagiannya coy oke, Mas Kadek. Oke bagian kita oh. tuh Gunung Oke wish Wush. Kandane urung tekan di sampai ngaleh. sira-sira goreng Napa? Kalau udah, Oh, apa? <impanastu> kenapa kan uh, apa saudara? Kenapa? Merah-merah sedikit hitam. Eh, untuk gini. ini Aduh. Hato iki. merawut Kawin. Merawut. Oh, Napa ini akan gerakan Saya poured alive Saya Eh, ayo, oh. wish, babon nanti babon nih, yes, os, babon babon, eh babon, uh, uh, uh. Oh, Apa kawan? Waduh. Oh, uh, mayaniki. Uh. Senaris yang. Aduh, lonbo. Nemo paling. Oh, Nemo iki. Aduh, ya ngucur Nggak ada alatannya. Waduh. Lompat. Diliung. Keren. Belum rezeki, belum rezeki. <tuk> <tuk> Belum beruntung, lagi bocos nih. <tuk> Aku nah, perapat-perapat, Oh, pengatur tinggiin boh, eh, eh, eh, eh, pacaran, <Sancak> <Sancak> pacaran, eh, <Sancak> mati, Hai, berapa ribu Malah puluh gitu ya, uh, tiga keluar rumah. rumah. keluar rumah. And race for boy. ngomongi iki nggo malam. Heeh. Uh, ayo. Piyu. itu. Mantap. wah Mak krenyus, krenyus. nyandol Nantol loh, pucue, pucue. Duh, ya wes. aduh Aduh. Duh, malah piye Orang gondeli, malah Aduh, Mau wow wow wow wow wow super boy, eh, eh, ini kenapa jauh yang menunggu? Tanya, apa po? Bu? Aduh, ya Allah, aduh, aduh, eh, santai, buat bisa copotin naikin kok? Aduh, aduh, halo, halo, halo, ada penggandulan nih, Ki. hidup geduk, geduk, geduk, geduk, monyong, babon, eh ya, maka Nenek gondeli kok ya masalah, ya jalanan pulang. Tangkal sekali, bui ikannya apa ini ikannya? Anjing ancol, satu. Pelan, apa? Jingir, lawangan. Oke, yes, saya ini biasa nih video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.